Halo, kalian tahu nggak bahwa setiap hunian pasti ada kloset? Dan kloset itu wajib memiliki safety tank. Jadi sebetulnya, safety tank merupakan wadah pengolahan limbah cair atau black water yang berasal dari kloset. Fungsi safety tank agar dapat membuang limbah tinja sehingga tidak tersalur ke sungai atau sumber air lainnya karena dapat mencemari lingkungan dan mendatangkan berbagai macam penyakit. Sekarang sudah hadir Biofil Septi Tank berkualitas. Biofil adalah biological filter Septi Tank yang terbuat dari bahan fiberglass yang jauh lebih kuat dan telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 tahun 2016. Saat ini, Biofil sudah memiliki layanan yang lengkap mulai dari informasi mengenai produk, pembelian, dan after sales service. Yuk kita lihat bagaimana lengkapnya layanan Biofil. Memasuki era digital saat ini, informasi tentang Biofil dapat ditemukan dengan mudah di dunia digital, baik melalui browsing, di internet, ataupun channel e-commerce. Pastinya kita butuh bertanya detail mengenai produk dan pemasangannya. Tenang saja, ada customer service Biofil. Segala pertanyaan dan informasi yang ingin diketahui tentang produk, proses pemasangan, dan harga, silahkan hubungi customer service biofil yang pasti dengan senang hati menjelaskan. Kira-kira yang cocok buat rumah saya apa ya? Bapak bisa mulai dari berapa jumlah orang yang tinggal di rumah Bapak dan pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Setelah Bapak melakukan pembelian di Tokopedia, armada kami akan segera mengirimkannya ke rumah Bapak. Oh, gitu. Oke, oke Mbak. Terima kasih, Mbak, infonya. Setelah mempertimbangkan dan memutuskan membeli produk Biofil, pesanan segera diproses di pabrik Induro Internasional. Semua produk Biofil dijamin kualitas dan keasliannya ya. Setelah dikemas, produk Biofil segera diantar ke lokasi pemesanan dengan aman. Biofil memberikan yang terbaik, mulai dari produknya sampai after sale service. Mudah dan nyaman, kan? Jadi, nggak usah dipilih-pilih lagi. Save the tank biofilter, ya, Biofil.